Kata Nabi Wasallam kalau seseorang yang mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya datang, syaituan pendampingnya datang. Lalu malaikat berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Malaikat ini coba membuat dia ingat semua perbuatan baiknya hari itu. Solat berjamaahnya, yang dihadiri majelis ilmu. Jadi kalau teman-teman mau tidur malam, coba, coba renungin sebentar, kita bisa ingat tuh. Kalau kita selalu teringat perbuatan baik tadi, itu dari malaikat penjaga kita. Dia berusaha membuat kita jadi ingat Dan kata Nabi SAW Korinnya, syaitannya Akan mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan Diingatkan dosa-dosanya Yang dia berzina, yang dia dusta, yang dia menipu tadi Nanti tinggal manusia ini Milih yang mana Besok ini dia mau buat programnya si malaikat Atau programnya si syaitan